Assalamu'alaikum wabarakatuh Perkenalkan nama saya Herni Susandi Nama saya Vanessa Zulfatkan Di sini kami akan menjelaskan tentang kerajinan hiasan dari limbah Poin A Kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif Dunia melewati empat gelombang peradaban ekonomi Dan inilah beberapa gelombang tersebut Yang pertama Gelombang ekonomi pertanian tanian menjadi penggerak ekonomi yang utama. Yang kedua, ek gelombang ekonomi industri membawa babak baru bagi perekonomian. Industri manufaktur bermunculan dan menghasilkan produk secara massal. Yang ketiga, yang ketiga, gelombang ekonomi informasi muncul akibat dari inovasi di bidang teknologi informasi dan teknologi yang keempat, gelombang ekonomi kreatif, ide kreatif sebagai penggerak utama ekonomi karena ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk sarana dan sumber daya fisik yang memiliki keterbatasan. Beberapa industri yang termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 sub. Subsektor tersebut adalah fine B kewirausahaan produk kerajinan. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dan pemerintah memberi atau demand. Titik temu antara pemerintah dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk Tersediaan barang yang melebihi pemerintah, pembeli akan menurunkan harga pasar Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada pemilihan antara menyebabkan harga produk menjadi tinggi Produk yang digunakan dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang sangat tinggi. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M yaitu men atau yang disebut dengan manpower adalah personel orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Yang kedua adalah money dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha. Yang ketiga, material, bahan yang digunakan untuk pembuatan produk. Yang keempat adalah machine, mesin yang semua peralatan untuk proses pembuatan produk tersebut. Yang kelima, method, cara yang baik untuk membuat produk. Yang keenam, market, pasar, sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tersebut. Sampai sini dulu ya Materi yang dapat kami Sampaikan Semoga bermanfaat bagi Kalian semua See you next time Let's go.